wabarakatuh Oke kali ini gua mau mancing karena kemarin gua buat video setelah pancing dan-tingkat jadi kurang adol kalau gua nggak membuat video mancingnya jadi hari ini eh mau mancing gua bisa juga Oke, okay, next video. Let's go. Oke, okay, teman-teman, sebelum lempar pancing Apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimana? selesai Amin. Oke, okay, kita mancing. Eh, ini dia yang menguningkan kacang-kacang Karena bentuknya seperti ini Jadi disebutnya kacang-kacang Oke okay. a dan gacor euy gacor ah gacor... gacor... gacor... gacor... <tos> <tos> Yeah, sampai sini aja udah waktu udah siang jadi ya sudahlah dan banyak juga momen yang tidak terekamkan atau sendiri goyang-goyang tripodnya bisa nah, apa diikat juga susah nah, sini dapat 35 ekor oke tukang goyang lagi 35 ekor ya lumayanlah oke nah, jangan lupa like comment dan subscribe-nya dukung plus channel ini oke Kawan-kawan terima kasih buat yang udah ya, nonton dan ini juga kayaknya streak terakhir nih, oke okay. streak terakhir, oke okay. salam sukses buat pemula ya, oke okay, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat terus mantang mundur.